baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi menarik dan vitamin bahagia serta info-info terbaru nih seputar idola kita. Ke gambar pertama para sahabat kita lihat nih ke momen spesial di acara GWS Gembira Waktu Siang. Momen ini tentu ketika Papa Bilar memenangkan pertandingan melawan Aravi Ahmad dengan skor 2-1. Wow, ini satu kebanggaan dan kebahagiaan banget nih ya. Alhamdulillah Papa Bilar bisa memenangkan pertandingan bola pingpong melawan Papa Rafini Masya Allah Dan kita lihat juga nih di kolom komentar banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan Ya dari akun Saleh Hayani mengatakan di kolom komentar kocak banget sama-sama banyak gaya Akhirnya Papa B The Winner Tuh, Masya Allah banget ya Pertandingan menegangkan Saking tegangnya sampai pipis terus Katanya tuh, aduh yang nonton Ini sampai nggak berhenti ketawa Persahabat yang melihat kelakuan Dari Papa Bilar dan A.A. Rafi Ahmad Dan kita lihat juga persahabat Ada komentar lain Dari akun Instagram Marini Surato 65 Mengatakan Dugaanku benar, saatnya Pandito Ranjo menang, gak apa-apa, dia gak dapat julukan Sultan, tapi dia sudah punya julukan asli gelar yang lebih tinggi, Pandito Ranjo simulut keramat, sebagian besar perkataannya menjadi keramat dan jadi nyata, wow, <tuh> Masya Allah banget ya, Alhamdulillah. Akhirnya tak sia-sia support dan dukungan dari seorang istri yang membuat semangatnya Papa Bilar luar biasa. Dan kita lihat juga persahabat ke momen berikutnya. Ada unggahan spesial dari Kak Nova yang mengunggah sebuah postingan kemenangan Papa Bilar di acara GWS atas pertandingan bola pingpong melawan Arafi. Kak Nova mengatakan, Omeretto, Papa L tuh mengucapkan selamat ya atas kemenangan Papa Bilar dan kita juga salvo dengan kalimat yang diposting oleh Kak Nova. Kak Nova mengatakan, untung aja Papa L menang ya, kalau aja kalah bisa-bisa dibolak balik tuh meja katanya tuh, aduh bikin kakak banget ya. <laughs> Bener juga sih persahabat, alhamdulillah, kebenaran banget ya apabila bisa memenangkan pertandingan Kalau kalah bisa dibulak balik Tuh meja tenisnya Masya Allah mudah-mudahan sehat bahagia dan selalu Menjadi orang baik Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Ada ungan spesial Di fashionnya Abang L Ini outfit yang dipakai Abang L Ketika di Video in oleh Bunda Lesti di guys pribadinya, Bunda Persahabat, yang sudah ada nih satu jam yang lalu diunggah. Ini luar biasa, baju bos ini dibanderol rp rupiah masya Allah, dan rompinya ini Rp409.000, hampir Rp500.000, masya Allah, banget outfit yang dipakai oleh BBL Selalu saja membuat kita bangga, alhamdulillah, mudah-mudahan. BBL selalu sehat, bahagia Dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Berikutnya bersahabat Kita lihat juga ada info penting banget Untuk warga Konoha Ini langsung Dari Leslar Metaverse Info penting Dolar Leslar resmi launching di Pink Sale Pukul 20.00 Ternyata malam hari ini Adalah launchingnya Dolar Leslar Pink Sale Bersahabat ya tuh jangan sampai ketinggalan jangan sampai lewatkan ini momen yang tentunya membuat kita semakin bangga juga Alhamdulillah dari Leslar ini menunjukkan atom ngasih kejutan sesuatu yang baru dari Leslar namanya Leslar metaverse hari ini jam 8 malam persahabat jangan sampai lupa akan disiapkan di pink sale untuk link free sale nya akan diinformasikan di grup dan channel telegram leslar metaverse jangan sampai ketinggalan free sale dolar leslar tentunya untuk semua leslarian dan kita lihat juga info penting kita dapatkan dari papa bilar yang baru saja mengunggah sebuah postingan bersama korudi salim ini menginfokan soal Launchingnya Leslar Metaverse hari ini Mudah-mudahan diberikan kemudahan Diberikan kelancaran dan sukses untuk Leslar Metaverse Kita masih menunggu kejutan lain persahabat Dan kabar terbaru berikutnya di hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate Dan terhangat seputar Leslar tentunya